Habatop 3-in-1 Habatop 3-in-1 merupakan salah satu produk dari PT Denatur Indonesia Group yang dipercaya bisa untuk memelihara daya tahan tubuh. terbuat dari tiga komposisi bahan utama yakni jintan hitam, zaitun, serta propolis cair ketiga bahan tersebut memiliki manfaat yang bagus untuk tubuh seperti halnya jintan hitam dikutip dari alodokter.com jintan hitam mengandung aneka nutrisi yang baik bagi kesehatan seperti karbohidrat, protein Lemak sehat termasuk asam oleat dan asam linoleat, kalsium, serat, zat besi, natrium, kalium, dan antioksidan. Jintan hitam juga memiliki efek antibakteri, diuretik, anti peradangan, analgesik, memperkuat sistem kekebalan tubuh, dan baik untuk kesehatan organ ginjal, lambung, serta hati. Kemudian, yang kedua adalah zaitun.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 meredakan peradangan kulit, membantu mengobati Alzheimer, dan melindungi dari depresi. Dan bahan yang terakhir adalah propolis cair. Dikutip dari HelloSehat.com, propolis cair mengandung resin, senyawa lilin, polen, dan mineral. Propolis dipercaya mampu melawan bakteri, virus, dan jamur.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 kata dokter Banjar katanya sakit jantung tersumbat. Hmm. Dulu kan saya berobat ke rumah sakit Banjar hmm. sampai setahun berobat jalan tetapi enggak ada perubahan apa-apa. Hmm. Bahasa minum obat napenegit dan ator, hmm. konten perubahan ya. Jadi doyan makan Enak tidur Penonton gunakanlah produk-produk Denatur Indonesia Supaya sehat seperti saya